Halo guys, gue Ai. Kali ini gue main di piramid Bonanza. Bauduh 200 ribu, langsung gue koncuk bik di 30 putaran. Let's go, Oke, kita tengok. Karena hari ini, aku melihat piramid ini dan feeling hari ini piramid tuh bagus, mancul. Seperti biasa, feeling wanita tidak pernah salah Kalau feeling gue mau main di sini, ya gue main lah di sana lihat itu aku red -rednya. apa itu apa RTV ya pokoknya mau RTV-nya kuning, merah, hijau, kelabu aku mainkan saja. Kalau aku mut main di sini Wah, eh, eh. Gimana kabar kalian? Baik dong tentunya. Udah lama nih gua enggak menyapa kalian ya. Aduh Pokoknya, apapun itu, semoga kalian sehat selalu di sana, di sini, dan di mana-mana. Oh, kita dapat skater gratis, kita dapat skater gratis, anjay, slebew. Memel. kita dapat skater gratis, guys. Yuhu, yuhu, yuhu gila seneng banget lo ayolah Gila, siapa sih gak seneng kalau dapat skater gratis. kemarin gue gue main di bet 6000 nih, ini wah wow, kalau bet ini pasti jackpotnya mantul ya. semoga gelombang dilempar. ini kaliannya kok nggak eh, eh matanya pecah bestie hi kaliannya banyak. Ah, hi Dilemparkan ai, kita dapat super big guys. Weh, ini mah jackpot balik. Ini pasti jackpot guys. Jackpot jackpot. Cyalalalala. Jack buat aduh kalian lapan Oh sih kali 10 nya juga gak kena sayang banget kali 8 dan kali semuanya kena, aduh ya udah gua coba putar cepat ya. kita coba putar cepat aduh kaliannya dong sayang aduh oke kena tuh kaliannya Oh matanya dong pecah aduh matanya nggak mau terpecah apa apa wes tetap tenang Besti, tetap tenang, masih kita kocok lagi ya, masih kita kocok lagi, jangan gegabah ya. Uh oh, matanya, weh ini gacor ini suka. Oh kali 18 belas sempa sempak sional, singlimbak sional, sempak sional, sional kita dapat sempak sional, sempak sional di mana di piramid Yo langsung aja karena pirameter hari ini lagi bagus bagus bagus gacore gacore gace hure gace hure, woi sempakional bro di, muncul le, muncul lita muncul Wih, belum apa-apa sih. Ya udah dapat satu juta dua ratus Wih, seribu itu tiga ya. bos bola, pokoknya kita kocok lagi aja. Coco, kocok kocok airnya diocok-ocok agar kita mendapatkan jackpot, jackpot, pot cocok airnya diocok ocok agar kita dapat jackpot pot pot pot ini mau antul tenan loh dari tadi itu loh yang pecah wow sekuncinya pecah matanya pecah dulu itu kalau kecoa nya pecah lah jelah Dapat skater lagi, guys. Kita dapat skater lagi, guys. Ini tenang, tenang, tenang. Weda weda wes wes wes wes wes weda uh, ulala ulala wah kali weda ya weda keluar anjir weda mau kena weda mau kena ya Allah ya weda ini langsung aku coba putaran cepat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 oke okay, tuh aku pindah ke turbo 50 putaran ya aku coba di turbo 50 putaran lagi oh nggak jadi 50 putaran aku langsung kocok di 30 putaran aja karena kalau 50 putaran kan kebanyakan sedangkan aku mau lihat nih pergeraan-pergeraannya semakin cepat kita dapat skater semakin bagus yo yo yo yo yo yo please please please please dikasih laki lah yo dikasih lagi skaternya ini aku coba kocok kocok dulu yo semoga ini aku bisa dapat skater lagi yo bes bes ini aku naikin bed lagi loh rey lihat entah aku naikin lagi roh jadi 12500 gila gak sih ini sih kita bener-bener aku bondo kendel roh maksudnya bondo kendel bondo kendel iki aku ndak sini udah dapat sejuta 200 dan aku gak mau tahu kayak aku mau nih ne naikin bed lagi dan mau aku kocok lagi gitu dan wes ini pokoknya benar-benar aku bondo kendel aku gak tau nantinya aku bakal dapat berapa pokoknya aku percaya aku bakal dapat skater lagi keyakinan diri sendiri itu penting jadi kalian jangan terlalu ambis kayak aku gini tapi kalau kalian yakin mau di withdraw dulu silakan tapi kalau aku kan mau aku kocok lagi nih ya kan kalau aku jadinya wes aku tak naikin bet ini enggak tahu es eh, pokoknya aku puas raih semoga ucok tambah rungkat banget ucok lah yo. semoga dapet pasti pasti yakin aja pasti kita bisa dapet yakin saja bestia tetap yakin aja besti yo. pokoknya kalian kalau misalnya mau apa itu apa <tuh> mau main yang pertama diatur adalah pet kalian ya terus yang kedua kalian depo berapa dan kalian ngerasa untung di bed berapa lakuin keyakinan diri sendiri itu penting banget keyakinan diri sendiri jangan pernah kalian nyalain slotnya atau bo nya nggak gini lah nggak gitulah itu juga tergantung kita sebagai pemainnya kalau kitanya udah feeling udah oke okay. kita mau main ya main kalau lo ngerasa agak feeling buat main ya jangan Gue juga kok kadang karena gua feeling pengen main aja, karena tangan gue gatel ya gua gak minta jackpot yang gede-gede banget itu langsung gue withdraw. Tapi kalau ini kan gua lagi mood banget nih. Itu pasti gua mainin. Kayak, gila gua mainin ini Please scatter satu lagi, please. Anjir. Aduh, scatter itu kalau turun lagi mau antul tenan ini. Karena di, ya, taruhannya juga belas ribu. Gile. Gile. Uh. Lah, ini gua matiin apa enggak ya? Oh, gak usah. We, seputaran putaran cepatnya enggak aku matiin ya. Tetap aku nyalain, guys. weh kuncinya pecah wajah guys! tetetetel oh, teteh, teteh, teteh, gitu ya. oh, teteh, teteh, oh, teteh, yang teteh, oh, teteh, yang teteh, oh, teteh, oh, teteh, oh, teteh, yang paling penting. nggak ada yang lebih apa ya nandingin dari kayak diri sendiri ya. Kalau lo yakin-yakin kayak gini loh kalau lo minta doa sama Tuhan itu kan pasti sebelumnya lo ini terus kan doain, lo sebutin terus. Ya, kalau lo sebutin terus ya nanti lo bisa kayak tiba-tiba wah gitu kan? lo sebutin terus gitu. <tuk> ada ya begitu ya begitu emang yang nah, aster buat ever itu pokoknya yang penting aku JP yo ya Ya yo yo ya Allah sampai lumutan aku ngetehin di skateri nonton ntar Tonton nonton tonton, tonton, salto ntar sampai ntar <tuk> Aku sembo cok, pokoknya aku kendal, Sing penting pondo kendal, sing penting pondo kendal Oa, a, e, loa, a, e Sing penting pondo kendal, sing penting pondo kendal O a, o e, ho a, e A e, a e, a e, markitiu Markitiu, markitiu, shalalalala markitiu markitiu shalalalala ah, awo, ayo ayo re re tolong berikanlah aku jp yang mantap mantap ah, ah. Bila ini saldo quest 600 ribu jok wakawaka ee eh, eh enggak tahu kenapa aku yakin aja kalau aku bisa dapat CP cok ya seperti inilah roda kehidupan kadang naik kadang turun seperti enjot naik turun naik turun kalau makin turun makin sakit ya kan kalau makin naik kita makin bahagia ya itulah roda kehidupan guys dah lah ya adalah adalah adalah Aduh, iya, ayolah, ayolah yo, ca. lumutan tunan ca, sudah ini. Takut, takut. Gini, gini aku gini-gini aku ketar ketir cok. ada pe pe asoy. Ayo lah, eh. Ter ya Allah. Tuhan, tolong aku katakan kepada piramid aku oh sih kita dapat scatter <laughs> kita dapat scatter Akhirnya ya Allah setelah lumutan ini badanku akhirnya kita dapat scatter di bed yang kuinginkan ya ya ya <sukur> <sukur> Ayo rey dibantu subscribe yuk channel ini yo oh, langsung tak putar cepat gak usah wes gak jadi tak putar cepat wes ya dibantu subscribenya dulu yang belum subscribe channel ini dan dibantu komennya mungkin kalian mau aku main di game lain kasihin komen di bawah bro dibantu leosie oh hmm udah sampai mau aku Astagfirullahaladzim, ya Allah, bahagia banget. Gila, ya Allah, kali statusnya. Ya Allah, pengen teriak, tapi gak ngerti banget. Simpang bahagia. Ya Allah, no no. <tip feels incorrect> dilemparkan kali seratus. Eh, ya Allah, bahagia ya kita, ya guys. Ya bahagia dong, masa tidak best. Tak besti, kita dapet dua kali seratus Ya jadi kali, allah dapet lima enam ratus wes ini. Langsung gaskan kalian Depok guys Dibantu like nya kir share-nya lah guys By the way dibuat nanti lagi Ngadain giveaway loh Gaskan kalian ikutan giveaway Saat itu kita buat 20 pemenang Gila-gila- gila cok Gacor we. Kalian coba-coba ngantuk We pokoknya Thank you udah nonton sampai akhir gua mau withdraw habis ini bye bye and see you guys love you love you, love you.